ada tumpang tahu bulat juga. Oh, oh yuk, yuk, yuk, yuk. Ini kondisi jalannya lumayan. Tahu oh, bulat. Bangun mulu. Tahu. Jalan ke depannya diperbaiki jalannya supaya para pengunjung lebih nyaman. Oke okay, guys, sore ini sudah tiba di Pantai Sayang Heulang. Airnya lumayan sedang naik. Biasanya batu karangnya kelihatan. sekarang tertutup sama air. abang. abang. Oh, abang. Oke, okay, Eh, okay, buat teman-teman. Para viewer, para subscriber yang mau berkunjung ke Pantai Sayang gelang di Kabupaten Garut, berkunjung bagi yang belum liburan, belum healing, belum healing, nah, kita dua minggu ini mendekam di rumah eh, menghindari macet. Cuacanya sangat terang sekali, dan pembengpek sekarang sangat panas, panasnya ekstrim. Oh, itu pengunjung yang sedang berjalan-jalan di tepi pantai, ada juga mencari uh, ikan dengan jaringnya, dan ada juga yang sedang mancing, mancing itu di tengah Oh gelombangnya gelombangnya sangat tinggi, gelombangnya cukup tinggi, tapi untuk pantai Sayang Gelang cukup aman untuk berenang anak-anak. dan jangan lupa orang tua untuk tetap mendampingi dan mengawasi anak-anaknya. Nah ini ibu saya, alhamdulillah bisa datang ke Pamungpek untuk bertemu dengan anak. Uh, dan cucu-cucunya. Uh, gimana jang? Senang? Senang main di laut jang? Uh, gak takut sama ombak Takut tuh? enggak Gak. Eji gak diajak ya? Oh. oh itu mercusuar, ada mercusuar. Nah ini ombaknya, mau oh, menepi. Kita lari, jang. Lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari. Wuh, tidih ombaknya, jang. Nih, ombak. Eh, jang, jang, jang, tarik, saya. Gelombangnya oh, oh. <todos> tarik, jang, tidih itu. Tidih itu, tidih itu. Mau, kokan ayah abang. Tadi tidih itu, kujang, tegak tinggal. Tidih Oh, itu robot Ujang. Ujang kak. hanya telah kaluhun Iya, Kak. Dia apa? Wah, ini robotnya. Robotnya terbawa arus. Kasih sih, Ujang. Ombak robotnya terbawa arus ah, selamat. Tuh, jangan ada lagi, Ujang. Ombak nakak menepi deh. Ih, nemu uang 2000 ditumpukan sampah Lumayan buat bayar parkir Buat bayar parkir ya jang ya Oh Tarik yang ngembang aja Airnya pasang lagi Airnya pasang lagi Nih sisa-sisa para pengunjung Sampahnya lumayan banyak dan belum ada tim kebersihan semoga nanti ada tim kebersihan untuk menjaga agar pantai ini tetap nyaman dan kepada para pengunjung jangan sampai mengotori pantai main pasir jang, bikin itu jang, bikin kolam jang kolam pasir bikin kolam pasir itu robotnya cuma satu jam, robotnya dikubur mati-mati nih ombaknya naik lagi ombaknya naik lagi tuh ini lumayan pengunjung cukup berani untuk bermain air Arusnya lumayan deras. Awas jang. Tuh, tuh, tuh ada dede renang jang. Dedenya renang jang. Dedenya renang. Di seberang sana itu ada Pulau Santolo. Pulau Santolo yang eh, bisa dikunjungi dengan Uh, naik perahu, naik perahu. Ah, ini ada yang main layangan juga nih, main layangan, jang, <laughs> jang tuh siapa main layangan, jang. Hi -hi. Main layangan, main layangan. Eh, kabit aun, <laughs> Tuh jang layangannya seperti naunnya, tiga ruda jang, burung garuda, burung garuda. <laughs> Wah, ombaknya tuh, jang, tinggal Jang Gelombangnya sangat tinggi Lebih dari 4 meter uh, Awas, Jang Naik, Jang Harusnya Gelombangnya tinggi Gelombangnya tinggi Mbak, Ujang dapat harta karun uh, Harta karun Dari mana? Eh? Harta karun dari mana? Eh? Bentar, tuh airnya pasang tuh, airnya naik naik. Inilah uh, laut pantai Sayang Hilang. Yang masih cukup alami, cukup perawat Cuma sayangnya ini bibir pantainya sangat penuh dengan sampah Banyak sampah Kita harus mensyukuri anugerah Tuhan ini Dengan cara merawatnya Jangan biarkan tangan kita Menjadi tangan-tangan yang dolim Dengan membuang sampah sembarangan Seenaknya Karena Berakibat Dari buang sampah sembarangan ini Bisa mendatangkan Mengundang bencana Dan Kita tidak berharap itu Maka warga masyarakat, para wisatawan domestik dan pemerintah ini harus bahu-membahu harus membuat karya untuk membersihkannya dengan menyediakan tempat sampah sementara dan menyediakan juga untuk tempat pengolahan sampahnya. Eh itu gede tuh. Kita healing di pantai sayang hilang berada. Yuk bagi teman-teman yang mau healing healing, piknik atau piknik, jangan sampai rungkad CCTV. Uh, kan iya non teh uh, surut surut surut surut. Tuh. Ini buat liburan anak-anak dan keluarga. Tapi Untuk mengurangi penatnya. Eh, layang -layang kerja kemarin di bulan puasa sudah menahan diri termasuk menahan diri dari piknik banyaknya kemarin di Pantai Sayang Hilang dan di Pantai Santolo jalur jalan utama itu macet dan biasanya untuk sayang tulang manisi bisa dilalui selama 5 atau 10 menit kemarin sampai 6 jam tidak bergerak oke selamat berlibur uh, ada layangan lepas layangan lepas layangan lepas layangan lepas uh, ada layangan lepas tuh ada, uh, ada si kakak tuh tuh Wah bareng sama kakak tuh renang tuh uhuh. Tuh kakak mau berani tuh Eh turutan Ikutan kan itu ikutan Tuh kakak mau berani eee. Nih ada si ayang lagi mancing Mancing Lauk kenei, lauk kepala anak Oh, ada ombak. Awas Teh, ombak Teh, tuh. Dari mana Teh? Dari Garut. Enggak, rumahnya di mana? Garut Jakarta. Dari mana? Si Maung. Si Maung. Garut. Tuh, awas, ombaknya gede tuh Ombaknya gede Ini berani, ini, si tetehnya Gak ada orang tuanya tuh, jauh dari orang tuanya Beranang sendiri Namanya siapa? Teh Iya, iya. Nah, Udah sekolah belum? Udah, kelas berapa? Tas 6. Plus 6 SD. Oh, 6 tahun. Parah tuh sama. Oh, ini namanya Jain. Jain 6 tahun belum baru sekolah PAUD. Mamahnya mana mamahnya? Hati-hati ya berenangnya ya. Harusnya lagi gede. Ya, kita lihat sunset yang berenangnya makin sore makin indah. Inilah sunset di Pantai Sayang saya hilang Nih. Oh ya. Gimana, jang? Senang main di pantainya, senang berenangnya, senang. Oke, okay. <gumpti> split. Nah, ini jang jain lagi, split. Oke okay guys ini sudah lewat jam 5 saatnya kita pulang jangan lupa like comment subscribe dan share jangan lupa bunyikan loncengnya di E dan E channel Terima kasih Jang dadah yang dadah dadah Sampai jumpa lagi.